Ya, ini ditanya nomor satu Kekuatan lensa ya Kekuatan lensa Yang tepat untuk anak Ini perempuan 12 tahun Kita ke dokter sulit melihat jauh dan dekat sang rasa sakit kepala Mata sering kegal Visus 6.6 saat diperiksa lensa post-3 psikopatik sparis positif tiga setengah menjadi enam per enam jadi ini kan per ya per kita pilih yang terbesar tanpa psikopatik jadi pilih yang tiga ya kalau miop itu paling kecilnya atau kapal ke yang besar juga, ya nomor 2 ditanya diagnosis laki-laki 7 tahun datang ke dokter keluhan kabur kedua mata perasaan merasa sakit kepala mata sering pegal ya. pemvis ini dalam batas normal, TTV lalu lensa VOD 6.6 saat lensa 5 sperius minus 1 ini jadi 6.6 jadi ini kasus ambliopia ya jadi kita lihat visus kanan kirinya ini bedanya min 5 ya, dengan min 1 ini 4 ya. jadi lebih dari 3 ini syarat untuk ambliop kalau ambliop pada silinder beda kanan kirinya itu 1 1,5 VOD VOS ya. Ini tadi hipermetrop. ini tadi miop ya. Kalau silinder VOD VOD VOS harus Silinder itu satu setengah ya, kalau hipermetrop itu selisih VOD VOS nya dua. Kalau astenovia ini dia jarak jauh ya, jarak jauh, mata lelah ya. Oke, hal nomor 3 ini ditanya Diagnosis Diagnosis, laki-laki 10 tahun datang ke dokter keluhan kabur Kedua mata ketika naik papan tulis Sakit kepala dan Mata sering penggal Lalu DTP dalam batas normal VOD 30 per 60 saat spherical minus 5, silinder Minus 0,7 4 Aksis rasa 40 ya Lalu POSnya ini 60 per 60 dengan spherical minus 0,75 silindris 0,5 jadi kita harus lakukan dulu transpose nya. jika tanda positif negatif di silindris itu beda dengan uh, di spherical ya seperti pada soal ini transpose itu plus minus ya. C tidak sama S, atau nilai dari angka di silindris, itu kurang dari spherical. Nah, jadi kalau soal ini kan spherical-nya 0,75, ya. minus ini jadi ditranspose jadi positif 0,75. lalu silindrisnya ini minus 0,5 jadinya ditranspose ke positif 0,5 nah spherical 0,75 ini itu dikurang dengan 0,5 tadi dari silindrisnya, jadinya plus 0,25 ya. nah ini jadi 0,5 dengan 0,25 ya. sama-sama dia positif jadi dia bukan mixtus ya. kalau mixtus setelah ditranspose harus beda tanda positif dan negatifnya ini antara si silindris dan juga si si spherical ya Ya, nomor 4 ini Kitanya ada Masis ya, masis yang tepat di, Wanita 35 tahun Kabur kedua mata Sekretaris di Perkomputer Tidak berposisi yang benar saat komputer. Masih sakit pegal. Jadi ini TTP dalam batas normal. VOD, silindris, silindris ya. Yang spherical ODS-nya ada spherical silinder juga. Jadi ini kalau kasusnya adalah astigmat. Ya. Jadi karena POD-nya itu cuma yang terganggu jika silinder, lensa ya. silinder tidak ada sparekawan. Yang selanjutnya ditanya kekuatan lensa. Uh, anak 9 tahun datang ke dokter keluhan sulit melihat jauh. Pasien mengeluh sakit kepala sering pegal. Lensa post 4, cyclopejic post 5 jadi ini kita pilih yang tanpa psikopajik, ya. hipermetrop ya. oke, okay, nomor 6 ditanya di amasis, ya. perempuan 7 tahun kabur kedua mata melihat tulisan papan sedikit kepala juga tipe dalam basis normal, POD 20 per 400 lensa sebaris 4,5, ya, sebaris plus 0,75 plus 20 per 20 jadi ini hypermetro dan ampliat ya karena tadi beda speris 4 kok lebih dari 2 ya 4,5 dikurang 0,75 3,75 ya itu tidak Oke, ini anak laki-laki lagi 8 tahun visus tidak terkoreksi maksimal. Ini sering memicingkan kedua mata. Jadi ini diagnosisnya ambliop ya. Ambliop lagi, silisi tadi juga minus minus 0,5 dengan minus 1,5. 1,5 ya. Jadi 1. Jadi ini retina tidak mendapat stimulus yang adekuat nah, Nomor 8, ditanya penyebab MIOP kira laki, laki 35 tahun Operisamata Pembarisan uh, otomologi PODS 6.6 Berkoreksi uh, Dengan spericum minus 9 Segna anterior dalam batas normal S.O. Thomas Bustib Curvatura cornea 45 Di Diop 3, eksis mata 28mm Jadi, eksis matanya besar ya. Oke, ini detailnya Perempuan 4 mekanisme ya. Perempuan kabur ya, 2 bulan, pasal buka di depan ya, komputer tadi Nomor AC Ini, didapatkan VOD 6x10 dengan spherical positif 1 positif 2, 6 12 ya jadi nomor enam ya. Jadi ini hipermetrop ya. Hipermetrop itu karena kurvatura lebih landai. Kalau kurvatura irregular ini miliknya si astigmat. C nomor 10 Ditanya kenapa wanita tidak perlu berkaca mata ketika membaca? Ya, wanita 50 tahun, mengeluh dua bulan ini tidak dapat melihat uh, jauh, namun tak ada keluhan ketika baca buku. Dikoreksi VODS minus 2, adisi post 2, jadi ini karena koreksi dari penambahan post 2 ditambah minus 2, ya, nol milik netral. Ya.